The penthouse season 2 episode 10. Episode 10 dimulai dengan resepsi pernikahan Chong So Jin dan Jo Dante. Semua orang terlihat memuji penampilan So Jin, namun ia hanya termenung tak bersuara. Selanjutnya, Oh Yoon Hee mengucapkan selamat kepada Chong So Jin dan Jo Dante. Jo Dante berterima kasih pada Oh Yoon Hee yang sudah datang, lalu menyinggung soal Rona tapi Oh yun Hee menanggapinya dengan biasa saja, dan mengucapkan selamat. Selanjutnya di kantor polisi Gangnam, Ha Yoon chul yang dibawa polisi dikejar oleh wartawan dan dihujani berbagai macam pertanyaan. Kembali ke perayaan Jo dan Tae dan Chon Seo Jin, di saat mau bersulang bersama, Ki U tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan jika Ha Yoon chul adalah pembunuh Bae Rona yang sebenarnya. Semua orang terkejut mendengarnya, termasuk Oh Yoon Hee. Selanjutnya mereka menyalakan TV dan melihat berita tentang Hayun Chul Chun so Jin sangat terkejut dan berteriak. Jo dan Tae yang di sebelahnya bertanya, "Kenapa Chun so Jin nampak sangat kaget?" Lanjut ia berkata, "Jika itu adalah kejutan pernikahan untuk Sojin." Setelah mendengar itu, Sojin langsung berlari pergi. Selanjutnya terlihat Eunbiul dan Sokhun yang tiba di Hera Palace. Begitu sampai, Eunbiul langsung berlarian dan pergi meninggalkan Sokhun. Chonso Jin sampai di parkiran dan menyuruh sekretarisnya membawa dia ke kantor polisi. Eng Bial sampai di rumahnya dan menanyakan ibunya pada Nona Jin. Nona Jin mengatakan jika So Jin berada di pernikahannya dengan Jo Dante. Eng Bial yang mengetahui itu merasa dikhianati oleh ibunya. Tiba-tiba Sok Hoon datang. Nona Jin hendak membuka pintu namun ditahan oleh Eng Bial. Eng Byul berkata jika dia tidak mau menemui Sok Hoon. Namun Sok hun bisa masuk karena dibukakan pintu oleh pelayan lainnya. Sok hun langsung bertanya, apa Ng-byul sudah mengingat semuanya? Ng-byul akhirnya menyadari jika semua yang Sok hun lakukan adalah palsu. Sok hun kemudian bertanya pada Ng-byul apa yang ia lakukan pada Rona. Namun Ng-byul malah menangis dan mengusir Sok hun Di kantor polisi Gangnam, Tuan Park mengakui jika ia disuap di hadapan Ha Yun-chul. Setelahnya terlihat kilas balik ketika sekretaris Jo dan memaksa Tuan Park untuk mengakui semuanya. Selanjutnya Hyun Chul mengakui jika ia membunuh e Rona. Sin selanjutnya Chon Soo Jin menemui Hyun Chul di kantor polisi. Chon Soo Jin mengatakan jika ini pasti perbuatan Jo Dan;te Hyun Chul kemudian mengatakan jika ia akan menanggung semuanya dan Chon Soo Jin harus melindungi Eunbyul. Ketika Chon Soo Jin membasuh mukanya di toilet. Oh Yoon Hee datang dan bertanya kenapa Con So Jin menikah dengan Jo Dan;te jika dia masih suka dengan Ha Yun Chul. Lanjut dia berkata jika dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena Jo Dan;te akan menghancurkan keluarga So Jin. Oh Yoon Hee kemudian dengan jelas, mengatakan jika Ha Eun Byul tidak akan selamat walaupun Ha Yoon Chul di penjara. So Jin yang mendengar itu sangat terkejut. Con So Jin kembali ke rumah dan disambut oleh Nona Jin yang mengatakan jika ingatan Eng Byul telah kembali. Lanjut dia berkata jika ia tahu semuanya dari Engbiul karena punya ikatan khusus dengan Engbiul. Chonso Jin kembali terkejut. Chonso Jin kemudian masuk ke kamar Engbiul dan mencoba untuk berbicara dengannya. Namun Engbiul tidak mau mendengarkan dan fokus belajar. Chonso Jin kemudian bertanya kenapa ia tidak menanyakan soal ayahnya. Engbiul dengan santai menjawab, "Jika ayahnya membunuh Rona dan harus menerima hukuman dari perbuatannya." Chon so Jin kemudian menamparkan Ng Biul karena ucapannya. Ng Biul kemudian berkata jika itu semua yang ibunya mau kenapa ibunya malah menamparnya. Lanjut ia berkata jika ia bisa melupakan semuanya jika So Jin meminta tanpa harus menghapus ingatannya. Ha Biul kemudian berkata jika dirinya adalah monster semenjak kakeknya meninggal dan semua itu karena ibunya. Ng Biul kemudian berkata adakah hal yang So Jin tahu tentang dirinya selain nilainya. Ang yang frustasi kemudian mengusir Chon Sojin keluar, lalu mengambil pisau dan mencoba memotong nadinya, namun dihentikan oleh Sojin. Ang bil kemudian menangis dan mengatakan jika dia takut dan menyesali perbuatannya. Dia kemudian bercerita ketika Rona sudah terjatuh. Dia mendengar suara HP berdering, lalu dia sadar dan berlari meninggalkan Rona sendirian. Ang bil juga tidak percaya kalau akhirnya Rona meninggal karena dia hanya melukai pundaknya saja. So Jin kemudian mengatakan jika Rona meninggal karena tropi yang tertancap di kepalanya. Eng Byul dengan yakin mengatakan jika dia tidak menyerang Rona di kepalanya. So Jin kemudian meminta Eng Byul untuk menceritakan semuanya secara detail. Sin kemudian berganti pada Na Egyo yang melihat sebuah kotak yang misterius. Ia lalu membukanya dan melihat foto Seok -hun dan Sokyung ketika bayi dan juga sepatu mereka. Na kemudian membuka album foto dan mengingat sesuatu. Jika Na dan Jung Doman bukan hanya partner bisnis, tapi lebih dari itu. Ia juga menemukan sebuah kunci. Namun tiba-tiba Jo dan T datang. Jo dan T bertanya, sejak kapan Na berhenti merokok. Na menjawab jika dia berhenti karena batuk. Jo dan T sepertinya mulai curiga jika itu bukan Na Ia juga mengatakan bahwa Na memegang gelas dengan tangan kiri. Joe Dante kemudian mengecek Tato Na Egyo lagi dan Tato itu masih ada. Joe Dante pun kembali bersikap normal dan mengatakan jika dia paranoid. Sin kembali pada Chon Jin yang menemui Joe Dante. Chon Jin mengatakan jika dia akan tinggal di rumahnya, dan menyerahkan Chong Ah konstruksi pada Joe Dante, namun ia meminta Kalung Eng Byul sebagai gantinya. Joe Dante kemudian tertawa dan mengatakan jika dia yang mengatur semuanya, dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada Chon Sojin. Jin. Ia juga mengatakan jika sudah memecat semua pembantu, Chon Sojin Jin juga dilarang menemui Ha Eng tanpa seijinnya. Tak hanya itu, Jo Dan;te juga meminta Chong A Medical Center pada Chon Sojin. Jin. Chon so Jin marah dan mengatakan jika dia tidak akan pernah memberikan yang lainnya selain Chong A konstruksi. Lanjut dia berkata akan memberitahu semua orang jika Jo Dan;te yang telah membunuh Sim Suryon. Joe Dante kemudian marah dan menyeret So Jin ke ruang rahasianya. So Jin lalu dipukul habis-habisan oleh Joe Dante. Scene selanjutnya memperlihatkan Na Egyo yang membeli properti milik Oh Yoon Hee. Logan terlihat mengikuti Na Egyo, sementara Na Egyo di dalam menawar properti itu. Logan memerintahkan sopirnya untuk mengecek apa yang Na Egyo lakukan. Namun tiba-tiba Na Egyo datang dan masuk ke mobil Logan. Naegyo kemudian menyuruh Logan untuk berhenti mengikutinya atau dia akan membawa Logan pada Joe Dante. Logan kemudian menawarkan dirinya untuk membantu Naegyo membeli tanah di distrik Chonso karena dia yang punya tanahnya. Naegyo kemudian mengatakan jika dia melakukan semua itu demi uang dan menyingkirkan semua orang yang menghalangi. Logan yang mendengar itu tiba-tiba teringat dengan Sim Suryon. Sopir Logan lanjut mengatakan jika Egyo menawar Lot 27 dengan harga paling tinggi. Sin kembali pada Chon Jin yang masih disiksa oleh Jo Dante. Tae. Chonso Jin disekap di sebuah ruangan oleh Jo Dante dengan foto suryon yang dipajang di dinding. Chon Jin tidak diizinkan keluar sampai ia menandatangani penyerahan Yayasan Chong Ah. Selanjutnya di kantor polisi, Oh Yun Hee menemui Ha Yun Chul yang sedang ditahan. Oh yun Hee bertanya apakah Hyun Chul membenci Rona sampai ia tega melakukan semua itu Hyun ha Chul hanya menjawab jika dia melakukan itu untuk melindungi Egmbiul Oh yun Hee kemudian menyerahkan surat cerai kepada Hyun Chul Oh yun Hee lanjut berkata bahwa ia akan memastikan jika Hyun Chul menerima balasan yang lebih buruk lagi karena ia membunuh anak kandungnya sendiri Oh yun Hee kemudian meminta maaf jika dia tidak pernah memberitahu Hyun Chul jika Rona adalah anaknya hyun Chul yang mendengar itu kaget, kemudian ia bertanya dan meminta penjelasan kepada Oh Yun Hee, namun ia meninggalkannya. hyun Chul kemudian menangis dan berusaha memanggil Oh Yun Hee, namun ditahan oleh petugas. Sin kemudian memperlihatkan Jo dan dan Na Egyo yang pergi ke perusahaan milik Sim Suryon. Jo Dan;te mengatakan jika Chong Ha konstruksi sudah jadi miliknya, selanjutnya dia mengincar Chong a Medical Center, eego mengatakan jika dia menaikkan harga tanah lot 27 agar orang lain mencium bau uang naeego kemudian memberi selamat karena sebentar lagi mimpi Jo Dan;te akan terwujud j Dan;te lanjut berkata jika setelah itu naeeg bisa menunjukkan dirinya kepada publik Jo Dante kemudian memberikan kalung enggul kepada naeego naeeg kemudian bertanya, Apakah Conso Jin tahu jika anaknya tidak membunuh Rona, melainkan Jo Dante yang melakukannya. Selanjutnya terlihat kilas balik, ketika Jo Dante mendapat telepon dari Madoki yang mengatakan jika Bae Rona akan memenangkan penghargaan. Selanjutnya Jo Dante yang kesal, mendapat telepon dari Naegio dan melihat Ngbyul yang meninggalkan Bae Rona. Joe Dante kemudian mendekati Bae Rona yang tak berdaya, ia meminta bantuan pada Jo Dante. Joe Dante lalu mengambil patahan tropi dan menusuk kepala Rona dengan tropi itu, lalu meninggalkan Rona. Jo Dante kemudian mengganti setelannya di kamar mandi, dan terlihat sekretaris Jo Dante yang menghapus bukti rekaman CCTV saat kejadian. Di sana juga terlihat Jo Dante yang menyalakan alarm kebakaran pada saat Bae Rona ditemukan. Sin kembali pada Jo Dante yang mengatakan jika Rona dan Min Sol Ah sangat menguntungkan baginya untuk mengalahkan Suryon dan Sojin. Naegio kemudian melihat ke arah HP-nya dan mengatakan dalam hati, "Apakah Oh Yoon-hee mendengar semuanya?" Oh Yoon-hee yang mendengar itu terkejut dan terlihat kesal dan marah. Sin selanjutnya terlihat Sokyung mencoba membebaskan Chon Soo-jin. Sokyung kemudian memperingatkan Soo-jin jika ia kemungkinan tidak akan bisa keluar dengan selamat seperti ibunya. Berikutnya terlihat Jo dan T yang digendong sekretarisnya di penthouse. Selanjutnya terlihat Chon So Jin yang masuk ke kamar Joe Dante, lalu mengambil sebuah bantal dan membekap Joe Dante, namun tiba-tiba HP Joe Dante berdering. Chon So Jin kemudian teringat dengan perkataan Eun dan mengecek HP itu. Ternyata Joe Dante ditelepon oleh Na Egyo. Chon So Jin mengembalikan HP itu, namun tangan So Jin tiba-tiba dipegang Joe Dante. Ternyata Joe Dante mengigau. Setelah aman, Chon So Jin kemudian pergi menemui Eun ia kemudian meminta Eng Byul untuk menyanyikan suara HP yang ia dengar di TKP Baerona. Chon Sojin akhirnya yakin jika itu HP milik Joe Dante. Tiba-tiba sekretaris Joe Dante datang dan mengatakan jika Chon Sojin tidak bisa datang ke lantai 85 tanpa izin Joe Dante. Sojin kemudian dibawa ke penthouse dengan paksa. Joe Dante kemudian meminta Sojin untuk membuatkan nyasuk. Sokyung yang melihat itu nampak sangat kesal dan mengatakan tidak akan membiarkan ayahnya hidup bahagia. Selanjutnya di Giacomo terlihat sebuah acara pelelangan properti. Terlihat Madoki yang menyamar ada di sana. Di sana juga terlihat Kiujin, Sang Ah, dan Kang Mari. Scene selanjutnya terlihat Con so Jin yang kembali ke ruangan tempatnya disekap. Ia melihat foto-foto ketika festival Chong Ah. Dia melihat foto Jo dan Tae, dan menyadari jika kerah baju dan dasinya berbeda. Conso Jin kemudian meminta sekretarisnya untuk mencari Naegyo. Sin kembali ke lelang tanah Lot 27, Kyu Jin menawar tanah itu dengan harga 40 juta, namun tiba-tiba Naegyo datang dan menawar 50 juta. Naegyo berhasil memenangkan lelang kemudian pergi. Kyu Jin, Sang Ah, dan Kang Mari merasa mengenal wanita itu namun mereka tidak ingat di mana pernah melihatnya. Sin kembali pada Conso Jin yang terlihat sedang memasak untuk Jo Dante. Jo Dante kemudian mendapat telepon dari Na Egyo yang mengatakan jika Lot 27 sudah menjadi miliknya. Na Egyo kemudian mematikan teleponnya dan berbicara dengan Logan yang di belakangnya. Logan berkata jika dia tidak akan berbicara dengan Na Egyo lagi. Begitu pula naegio yang berkata tidak ingin bertemu Logan lagi. Saat tengah sibuk memasak, Chon so jin dipanggil oleh Sokhun. Melihat Jo Dante yang tertidur, Chon so jin mengikuti Sokhun ke ruang rahasia Jo Dante dan membuka lift rahasia. Sokhun kemudian mengantar Sojin menaiki lift dan ternyata mereka telah ditunggu oleh Oh Yun-hee dengan mobilnya. Oh Yun-hee kemudian mengajak Sojin ke pinggir danau. Chon So Jin kemudian meminta bantuan Yun Hee untuk menyelamatkannya. Chon So Jin lanjut berkata jika memang Eng Byul melakukan itu dan So Jin telah jahat pada mereka. Tapi mereka sedang dijebak oleh Jo Dante. Selanjutnya terlihat seseorang yang di rumah sakit mengambil sebuah HP. Berikutnya terdengar HP Sok Hun berdering dan seseorang melakukan video call dan mengatakan jika itu dia. Shin kemudian berganti pada Logan yang menerima laporan foto dari kegiatan Naegyo. Sampai pada sebuah foto, tasna Egyo yang berisi gantungan, Logan mengingat jika gantungan itu mirip dengan liontin Suryon. Berikutnya terlihat na yang memikirkan perkataan Logan pada saat hari lelang dan berkata, "Terima kasih telah mengingatnya. Tiba-tiba Logan datang dan langsung memeluk na Logan juga meminta maaf karena butuh waktu lama untuk dirinya mengenali kalau sebenarnya na adalah Suryon." Tiba-tiba ada orang datang dan mengagetkan mereka berdua.